Ada satu nama Suatu masa dulu Pernah bawa dan beri bahagia Hingga satu Di dalam hatiku Cinta sewaktu kita bersama. Thank mm -hmm. you.